Ayo rakit gerbong terbuka. Jangan berhenti. Sekarang, ayo muat bata untuk lantai pertama ke gerbong terbuka. Hore! Ayo bangun lantai satu stasiun. Ayo cuci gerbong terbuka. Teruskan kerja yang bagus. Kita perlu merakit derek dengan bakar go. Kita perlu merakit derek dengan bakar go. Hebat. Dan isi bahan bakar derek dengan bakargo. Tekan pompanya. Jangan berhenti. Ayo pasang tangga dan tutupi lantai dua. Kita perlu memperbaiki retakan pada derek dengan bakar. Go, jangan berhenti. Ayo, asah sambungan lasnya. Hore! Lihatlah awan dan pilih cangkir pistol semprot dengan warna yang sama. Kamu melakukan hal yang bagus. Ayo rakit gerbong datar. Selesai. Sekarang, ayo muat bata untuk lantai kedua ke gerbong datar. Teruskan kerja yang bagus. Ayo bangun tembok lantai 2. Kita perlu mencuci gerbong data. Itu dia. Ayo rakit gerbong pengangkut kaca. Kamu melakukan hal yang bagus. Sekarang, ayo muat jendela dan pintu ke gerbong pengangkut kaca. Itu dia. Ayo pasang jendela dan pintu. Ayo lah sertakan para gerbong pengangkut kaca. Kita melakukannya dan kini ayo asah sambungannya. Kita melakukannya. Lihatlah awan dan pilih cangkir pistol semprot dengan warna yang sama. Hebat. Kita perlu merakit derek Kamu melakukan hal yang bagus. Ayo isi bahan bakar derek ini. Pompa. Kita melakukannya. Ayo buat kanopi dan atap. Kita perlu mencuci derek ini. Kita melakukannya. Kita perlu merakit mesin bucket lift. Hebat. Dan sekarang kita perlu mengisi bahan bakar mesin bucket lift. Pompa. Kamu melakukan hal yang bagus. Ayo dekorasi gedung stasiun. Ayo, let's sertakan pada mesin bucket lift. Ayo asah sambungan lasnya. Lanjutkan. Pilih warna yang sama dengan warna di awan untuk mengecat nodanya. Lanjutkan.